Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lover serta Lesthi Lovers dimanapun kalian berada Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik seputar Leslor tentunya. Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini persahabat ya, bangun mendoakan mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan apapun yang dilakukan diberikan kemudahan. Amin. Untuk kabar pertama persahabat ya, kita awal dengan kabar info untuk warga konon semuanya Karena dimulai jam 10 pagi ini ada tentunya, streaming party serentak persahabat ya 3 vlog di channel youtube nya Lesler Entertainment Yuk sama-sama persahabat ya, kita kompak untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesler Entertainment Streaming Party Serentak Jam 10 pagi tiga vlog ini persahabat ya tuh Mudah-mudahan ya bisa masuk jajaran trending Info ini kita dapatkan dari Leslar Sik persahabat ya Dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan Are you ready start jam 10an? Hai YouTube Tuh persahabat, ya kita tentunya dukung Dan tetap semangat kompak serta solid mensupport karya-karya terbaik dari idol kita Serta tim Leslar Entertainment Bayang sekali tanggapan positif juga bersahabat diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari akun Yayat 6517 mengatakan, Yahyu gasken, kok lambat naik Saudi selalu nonton lebih dari 5 kali. Yuk Saudi berapat lagi gasken terus, Masya Allah banget ya dari luar negeri saja. Salah satunya fans dari Arab Saudi aja tentunya semangat untuk... Streaming, Vlog, Let's La Retertainment Masya Allah banget ya, semoga semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan untuk idola kita Berikutnya, persahabat, kita mampir ke unggahan special moment Persahabat, ya, momen semalam ketika Bunda Lesti ke Jora. Ini menghadiri acara 4 bulanannya Kartika Putri Ini sih sangat menggemaskan sekali, Bunda Lesti perhatikan Lagi main bareng anaknya Kak Kartika Putri Aduh, masyal banget ya Bayi nangisin kakaknya, katanya itu Lesti Sungguh luar biasa, Bunda Lesti Selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya Ini cute banget dan sangat menggemaskan. Semoga idola kita sehat selalu. Amin. Dan selanjutnya, bersahabat, kita mampir ke unggahan Bupol ya. Bupol Isliaslar ini mengunggah video live Instagramnya Teh Novi kemarin sore, bersahabat ya. Kita lihat tuh, diperlihatkanlah kaki cute dari Abang El. Aduh, Masya Allah banget ya pokoknya. Kita selalu dibikin happy nih oleh Leslar dan tim serta keluarga besar Masya Allah pokoknya Idola kesengan kita selalu Membuat kita bangga dan bahagia Apalagi melihat baby L Penyemangat kita semuanya Masya Allah persahabatnya cuma kaki doang Ini penontonnya 2 ribuan Persahabatnya Luar biasa 2000 lebih yang nonton cuma dikasih kolam Dan kakinya abang L Ini sih cute banget pokoknya Luar biasa dan sini juga Bupol menuliskan sebuah kalimat. Cuma di kakinya aja dong. Katanya tuh, aduh masalah fotonya. Cuma lihat kakinya doang juga, kita sudah merasa happy banget ya. Dan selanjutnya juga kita keunggahan Bunda Lesti. Kemarin Bunda Lesti mengunggah foto cantiknya, bersama di laman akun Instagram pribadinya. Dan banyak sekali tanggapan komentar diberikan dari sahabat di sini ada komentar dari akun Indira Kalista. Ikut juga menanggapi, cantik sekali, katanya tuh. Ada juga, tentunya, Bang Deri yang ikut berkomentar. Centong deh, ah, kata Bang Deri ya, menanggapi di postingannya Bunda Lesti. Ada juga, ternyata, Kak Sandy ikut berkomentar, santik deh, katanya tuh luar biasa, masya Allah ya. Memang penampilan idola kesengan kita selalu wow. Apalagi dengan penampilan sederhana tapi terlihat mewah luar biasa. Outfit yang selalu dipakai juga ini bukan kaleng-kaleng persahabat ya masya Allah mudah-mudah berkah, barokah, rezekinya selalu diberikan kelancaran. Untuk berikutnya persahabat kita simak juga. Jangan lupa saksikan dangdut akademi 5 persahabat tinggal 23 hari lagi yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai tanggal 6 Juni hari Senin persahabat ya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat semoga Bunda Lesti ini soal diberikan kelancaran dan semoga ada kejutan persahabat ya Papa Bilar bisa hadir bisa tentunya menjadi host di acara tersebut kita berharap sekali mudah-mudahan Lestler bisa satu panggung satu acara kembali untuk menghibur kita semuanya